pakcoy ada timun juga eh, timun pakcoy dan ada nah ini favorit ya kangkung paling gampang kangkung karena pertumbuhannya yang cepat jadi kalau untuk yang pemula itu paling enak ya kangkung ya, karena bisa mempertahankan semangat intinya ini baru kita pindah juga dari atas Kita pindahin ke bawah Ini timun Timun itu cepat banget pertumbuhannya Seru juga untuk yang pemula sebenarnya Cuma hati-hati sulurnya harus kita arahkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sugeng Haribowo di sini. Kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat rangkaian hidroponik yang baru minggu lalu ya kita pasang di daerah Pasar Minggu. Nah, Onernya nih tante Yuliana ya. Ini ada apa namanya ya? Tomat, tomat ceri ya. Terus ada pakcoy.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 mungkin itu cepat banget pertumbuhannya seru juga untuk yang pemula sebenarnya cuma hati-hati sulurnya harus kita arahkan juga ini ada cabe cabai rawit ya nah ini kita buatnya tiga tingkat aja tapi bolak balik jadi modelnya piramid satu saf ini dua tempat 68 ya 8 kita buat 8 lubang di bawahnya menggunakan styrofoam untuk tampungannya ya ini kondisi sekarang sekarang tanggal tanggal berapa nih mana dia 28 ya mau nggak salah tanggal 28 Juni 2020 hari Minggu nah gini ya oke untuk teman-teman yang ingin memasang kayak gini juga di rumahnya rangkaian hidroponik silahkan bisa komen di bawah nanti mungkin kita buat tutorialnya atau teman-teman mau yang sudah siap uh, diantar gitu ya kita siap mengantar dan memasang sekaligus memandu dan membantu kontrolnya ya. jadi hari ini saya kesini karena memang kemarin tuh uh, dari tante WA ini Wanya apa e, video sebelumnya nih dikirimkan. Ntar ada iklannya motor ya. Jadi sebelumnya beliau WA ini kok ada netes gitu ya bocor. Nah posisinya di sini kemarin videonya ini bisa langsung disaksikan. Gitu. Nah kita pasangi e, sel -tip buat air itu ya di bagian dalamnya. Kemudian kita ketok-tok pakai palu. Nah itu palunya ya cuma jangan pakai palu yang besar atau terlalu keras nanti bisa pecah jadi pipanya uh, capnya ini bisa pecah bagusnya lagi sebenarnya pakai palu karet aja ya yang penting rapet oke gitu dulu mungkin sedikit update ya video uh, kondisi hidroponik yang baru kita pasang di pasar minggu ya teman teman Oke terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh